USD CAD bearish waspada terhadap potensi rebound bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang berkonsolidasi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 Sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.29782 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.30767. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212